Kamu ngapain? Bukan ngapain, kamu udah tahu. <laughs> kan, namanya, namanya. Berikutnya adalah ekstra. Oh ekstra joss! Makin joss. Akhirnya datang. Datang apa? Ya, cuma dia aja. Kalian tahu sendiri kan? Kalau hmm. minum ekstra joss, pakai susu apa bentera kalian? Ya? Ini susu ini, susu, susu susu manis ah. Susu manis sama apa? itu? Ya benar. vitamin C kan itu. Hmm, iya sih, tapi maksud aku tuh ini manis, ini biasa minuman di Jadi aku mau kasih ke Papa. Hmm? Pengen tahu reaksinya gimana. Oke, okay, oke. Okay. Bener, ini enak loh Kalian yang sering nongkrong di pasti tahu minum extra jos pakai susu kental manis. Oh, gimana? Kita aja dulu. Aku milk ya? Iya kan aku bilang tadi. Oh, susu manis. Susu kental manis. Gimana? coba. Hmm. Manis banget hmm. ya. Manis ya. Ini kalau gelas hmm. mesti pakai nah, oh. nanti masukin ini sebentar sebentar ya. Hmm. Mencuk dulu. satu dulu. Oh. Ngapanya? Ah. Oh. manis banget loh. Ini? Gak apa-apa. Oh, enggak tahu kok, Sony manis banget kan. Papaku bisa jadi darah tinggi loh. Bukan darah tinggi kencing manis. Oh sebentar sebentar aku masukin air dulu deh kan? sehari yang apa papa bisa apa ya kuri Indonesia gitu ya bisa makin jos <laughs> ya makin jos juga ntar kasih es batu dulu oke okay. es batu ya ini ya ekstra jos aktif harus suplemen ah, sebenarnya ini suplemen ya iya harus bikin dingin saya kalau nggak dingin nggak enak eh banyak Gak apa-apa apa-apa, Bisa jadi bocor, dong Apanya yang bocor Sabar atau sabar, sabar. Oh, ini nggak banyak ya? Enggak kok, enggak banyak Sabar atau sabar Ayo harus, Aku harus nyicipin juga tuh Takutnya hmm. terlalu manis, kan? Hmm, kayaknya pas deh Pas, uh? Kayaknya ya, Oke okay. Jangan masuk lagi ya Kurang manis apa ya, enggak tahu Tapi kalau terlalu manis kayaknya nggak cocok kali ya hmm. Cobain lagi nih. Minum banyak Kayaknya kurang manis deh Coba lagi deh Eh? Lagi? Hah? Cobanya banyak ya? Kamu <tuk> <tuk> kan Kayaknya kurang manis apa ya? Oh, tapi enggak deh, pas masukin ini kan jadi manis deh ya Kamu masuk airnya banyak Eh, Masa lagi? lagi kali ya? Kalau aku sih kayaknya lebih suka agama. Bisa jadi dia bedro. Dia, beda sih, dia. Hmm, ya, udah dia. Iya, okay. jangan banyak. Ini harus cepat loh kita. Oke. Okay. Soalnya dia kan ada ininya ya. <laughs> apa? Uh, apa namanya? Kayak ada... Katarosa? Bukan kadarosa. <laughs> Harus cepat kalau Bukan. gitu. kan Apa, ada... Apa tuh, kalau kayak Coca-Cola gitu loh? Ada, ah, gasnya Ya, ada, ada, ada, itu bahasa ya Ya, ada, ada, ya yeah, yeah. Tansang, tansang <laughs> yeah, yeah, yeah. Langsung Ya, ada, ada, ada, Ya Oke? Bentar Bentar Oke okay kan ya? Oke okay. ada, ya? ada, ada, ada, ada, kan? ada, ada, ada, ada, ada, apa ada, apa-apa, ada, ada, ada, udah ada, Udah? ada, ada, ada, ada, ada, Asem terus manis sayang. Oh terus manis. Biasanya Coba kamu minum dulu. Joss. Mm. Mm. Yes. Huh? <laughs> Ayo. Oh, silakan silakan Hai. Hai. <laughs> Hai. <laughs> oh, ya. <Dia> <laughs> <laughs> minum <seiki. laughs> ah. hmm? パパなんか臭い。<笑> <場を振り。笑> <あー。笑> ん、んんバナナ<笑><笑><笑> <何それ>? <笑><笑> ママ、パイナップルいや、パパ。塩ソルトうん、パイナップル。うん。まあ、まあ、まあ、まあ。まあ、まあ、まあ。 Pineapple juice. Pineapple juice Ah. baunya itu lo, Udah kamu nggak boleh coba. Ini? Ah, itu soalnya enggak boleh Ibu hamil enggak boleh minum. Oh gitu. Ah, coba minum air. Minum yang banyak. Dio no nanka ga aji Ibu hamil enggak boleh. Ibu Habirin enggak boleh. Oh iya ya. Hmm. Nimpu-san wa dame. Nimpu-san wa dame. Nimpu-san wa dame. Nimpu-san dame なんかサワサワサワサワする。そうそう。何がサワサワ待って、何シュワシュワシュワシュワ。はい。読んでみて。何これ危険じゃエクストラ<笑> あ、エクストラジョース。サプリメントロイヤルジェリー銀<笑><笑><笑><笑> Sing Korea Korea Ha Ha Korea Korea Ginseng Ginseng Ginseng nggak kaya ya, apa Mama Papa nggak tahu gaya aja? Jinjor Jinjor jangan itu apa ini jahe Ginseng itu apa ada wortel tidak? Bukan Ginseng Ah bukan wortel Eh? Kau made in Korea Indonesia あ、ちょっとどうどうな感想美味しい。甘くて、なんかしょっぱい<スタッフルメント> あ、<笑> Energi drink, oh, <laughs> oh, <laughs> oh, tersikani, tersikani. Hmm. oh karena gak tau gak tau, gak tau gak tau, gak tau kental manis Ibu tau gak ya. <laughs> tau, oh. gitu. gak tau gak tau, gak tau gak tau, gak tau gak tau, gak aku minum pas anaknya gerak lo langsung gerak ya soalnya anaknya makin makin makin makin boleh nggak boleh joss joss ini keluarga kacau banget serius ini keluarga kacau banget joss joss joss